Gua mau share dan membahas info update yang kemungkinan akan rilis di game free fire. Mulai dari beberapa skin senjata terbaru, Diamond Royal terbaru, sampai dengan info rilis skin Global terbaru dan lain-lain. Oke, okay, yang pertama ada trailer dari inkubator Fox Samurai. Gimana cuy? Ada yang aneh atau yang beda enggak Masa sih nggak ada yang beda. Iya bener sekali cuy. Di sini ada bau-bau icon atau tampilan kill headshot baru nih. Untuk desain tampilannya berbentuk kepala yang kayak retak atau pecah gitu ya. Wah ini keren banget sih icon headshot yang kayak gini cuy. Um, padahal kemarin waktu gua main di Advance server dan gua cari-cari pengaturan biar waktu kita berhasil kill musuh dengan headshot itu tampilan atau icon killnya itu kayak gini cuy. tapi nggak ketemu ketemu loh. Dan sempat gua tanya-tanya sama beberapa player. Mereka juga bilang gak tahu. Bro. Waduh Buat kalian yang tahu mengenai ikon kill headshot baru ini Bantu komen di bawah ya okay. Yang kedua Ada beberapa skin senjata terbaru spesial rilisnya karakter baru Jai Yang bekerja sebagai anggota SWAT Sebelum kita bahas apa saja skin terbarunya Mari kita simak trailer dari karakter Jai ini, Skui. Nah. Ada bau-bau skin senjata terbaru yaitu Yaitu skin AK-47 Justice Fighter Dilihat dari namanya aja udah Fighter ya kan Berarti skin ini didesain khusus buat perang ya Masa buat manggil airdrop ya kan Untuk statistik dari skin terbaru AK-47 ini adalah Red of Fire plus 1 Range-nya main 1 Dan armor penetration-nya plus 1 Akhir-akhir ini banyak skin-skin senjata baru yang menambah armor penetration ya Menurut kalian berguna banget gak sih? Komen di bawah ya Dan tidak hanya itu saja cuy Masih ada beberapa skin senjata yang memiliki tema yang sama dengan skin AK Justice Fighter ini yang pertama ada skin baru dari senjata UMP terus ada skin baru dari senjata M60 Terus ada skin baru dari senjata AWM Untuk statistik dari ketiga skin senjata bertema SWAT ini Belum ada info lanjutnya cuy Tetapi kalau kita lihat dari statistik skin AK tadi Kemungkinan besar ketiga skin ini memiliki statistik yang meningkatkan armor penetration Kalau menurut kalian kira-kira statistik dari skin-skin barusan ini kayak gimana cuy Komen di bawah ya okay. Untuk di Free Fire server luar, contohnya India Skin AK47 terbaru ini sudah rilis pada event login berhadiah Yang rilis pada tanggal 13 kemarin dan untuk di Free Fire region Indo Kemungkinan skin-skin ini akan rilis pada shop di game Free Fire Atau pada event skin senjata Dan dikabarkan skin-skin terbaru ini akan segera rilis cuy Yang ketiga, ada bocoran Diamond Royal terbaru Jadi nanti akan hadir atau rilis dua set bundle epic terbaru di game Free Fire Yang pertama ada set bundle untuk karakter cowoknya Nah untuk desain animasi set bandelnya kreatif banget sih Garena kreatif Kalau kita perhatikan set bundle versi cowok ini memiliki tema kayak joker-joker gitu ya Terus ada animasi bulatan aura-aura berwarna hijau juga nih Di bagian belakang bajunya cuy Mirip sama bulatan-bulatan yang ada di belakang Obito di anim Naruto ya Aduh, lupa lagi apa namanya tuh bulatan-bulatan. Tuh, wah, berarti secara tidak langsung ada set bundle dengan tema anime Naruto nih. Boleh juga nih, set bundle cuy. Dan untuk desain celananya kayak bertema badut-badut nih di sini. Dan di sini juga ada skin wajah juga ya, cuy. Jadi terpisah lah ya bisa kita pakai skin wajahnya aja nih terus kita gabungin sama set bundle lain wah bakalan keren banget sih yang kedua ada set bundle versi ceweknya nah untuk animasi dan desain tampilan set bandelnya mirip-mirip lah ya sama set bandel versi cowoknya tadi oh kalau yang dari set bandel versi cowok tadi gua paling suka skin bajunya sih dan kalau set bandel versi ceweknya ini gua paling suka sama skin rambutnya nih cuy kayaknya bakalan keren banget sih kalau kita buat jam shot musuh ya kan pakai skin rambut ini gue jadi ngeri dan dikabarkan dua set bundle Oni Taijiya dan Yokai Taijiya ini Akan menjadi hadiah utama dari Diamond Royale terbaru nanti Belum dipastikan set bundle yang mana dulu yang akan rilis Apakah set bundle yang versi cowok dulu Atau yang versi cewek dulu Kita lihat nanti ya cuy okay. Dan event diamond royale terbaru ini akan hadir atau rilis Pada tanggal 23 atau 24 September besok Di Free Fire server Brazil Untuk di Free Fire region Indo Kemungkinan sama atau bisa jadi sedikit telat waktu perilisannya Dibandingkan dengan server-server lainnya cuy dan bocoran info aja nih setelah update besar ob24 nanti akan rilis banyak sekali set bundle keren dan terbaru jadi gimana nih tertarik mengoleksi dua set bundle ini yang keempat ada dua skin terbaru dari pet baru Rocky yang pertama ada skin terbaru dari Pet Rocky dengan desain berwarna hijau. Nah, terdapat animasi kayak asap-asap berwarna hijau gitu ya. Waduh, matanya berwarna hijau dan kayak menyala-menyala, cuy. Waduh, kayak zombie nggak tuh. Yang kedua ada skin terbaru lagi dengan desain warna orange Nah, kalau skin ini ada animasinya cuy Animasi yang pertama ada di bagian mata kirinya Kayak kacamata hologram-hologram gitulah ya Terus di bagian gitarnya juga ada animasi jedak-jeduk nih Waduh Jedak-jeduk gak tuh Lumayan lah ya Buat menambah koleksi skin pet Rocky kita nanti ya kan ya. Yang kelima Ada beberapa skin terbaru dengan desain tema Free Fire Max Yang pertama ada skin terbaru dari surfboard Terus, ini untuk tampilan skin terbaru dari loot box atau dead box. Terus, ini untuk tampilan skin terbaru dari parasut. Terus ini untuk tampilan skin terbaru dari tas atau backpack Yang keenam Ada skin terbaru dari glue wall spesial money Hash. Dikabarkan skin glue special spesial event money has ini akan segera hadir atau rilis di game free fire Wow! Untuk bagaimana tampilan detail dari skin terbaru glue wall ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Untuk di Free Fire server lain, contohnya India, skin global terbaru ini rilis pada event yang mirip sama event berhadiah skin mobil yang kemarin sempat rilis, cuy. Dan untuk di Free Fire region Indo kemungkinan besar skin glue wall ini akan rilis pada event top-up berhadiah atau juga bisa rilis pada event skin kalian lebih memilih mana cuy glue wall ini rilis pada event skin atau rilis pada event top-up berhadiah komen di bawah ya oke okay.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 Look I, I want. So I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make strong. Let's it down I want the crowd. I'm going get it. Give me a lot I'm going to get to go.